Oke okay, pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara menggunakan huruf Jepang di Google Translate gitu. Mungkin kalau kalian uh, lagi pengen translate aja gitu, mungkin kalian lagi belajar bahasa Jepang gitu dan menggunakan Google Translate kayak saya uh, di sini misalnya kalian uh, cari misalnya kata watashi gitu, tapi di sini untuk hurufnya sendiri bukan huruf Jepang dan uh, masih huruf uh, apa ya, huruf Latin ya, mungkin ini dibilang gitu, pokoknya uh, keyboard biasa gitu ya. Nah. Kalau kalian uh, cari kata yang udah kalian tahu gitu, uh, ya mungkin bisa ketemu gitu artinya. Tapi kalau misalnya kalian cari kata kayak misalnya kosho gitu, uh, di sini nggak uh, ketemu gitu untuk artinya. Kecuali mungkin kalau kalian uh, cari menggunakan huruf uh, kanji gitu. Di sini kalau kalian klik gitu kan, nanti bakal muncul gitu. Nah, jadi caranya kalau kalian pengen uh, mengetik misalnya mengetik menggunakan Uh, huruf Jepang di sini akan ada pilihannya gitu ya uh, Konichiha gitu Jadi ya ini uh, gak tahu juga sih <laughs> Maksudnya Konichiha gitu Jadi ada uh, tulis tangan dan Konichiha Kalian tinggal klik aja gitu untuk yang Konichiha Dan kalian pastiin untuk yang uh, Lambang uh, huruf Hiragana A nya ini uh, Hitam gitu, jadi bukan abu-abu Kalau ini kan abu-abu, yang ini item kan Nah tapi ini cuman bisa di Uh, komputer atau mungkin di PC atau di laptop, saya udah coba di HP dan gak bisa gitu kayak gini. Misalnya di sini kita akan ganti gitu ya, kuatasi. Sekarang untuk uh, hurufnya menjadi huruf Hiragana gitu. Dan kalau kalian pencet uh, spasi gitu ya, nanti bakal muncul gitu ya, untuk huruf kanjinya gitu. Nah uh, di sini juga bisa juga uh, Yoku misalnya Yoku di sini kalian uh, bisa mungkin pakai uh, huruf kanji gitu kan atau mungkin Hiragana. Kayaknya sih untuk artinya beda gitu ya Yoku. Uh, Yoku, oke. Okay. Jadi Yoku yang pakai kanji adalah artinya uh, well, gitu ya, properly. Kalau bahasa Inggrisnya atau mungkin kalian pengen ganti ke bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau Yoku yang menggunakan uh, hiragana artinya itu kalau nggak salah often atau mungkin uh, sering gitu. Yoku yang kayak gini. Jadi beda gitu kan. Dan kalau kalian menggunakan uh, yang hurufnya bukan yang uh, keyboard Jepang atau mungkin bukan huruf Jepang, Yoku di sini nanti. Uh, keluarganya bakal often gitu. Padahal yang mau kalian cari adalah yoku yang pakai kanji misalnya gitu, bukan uh, yoku yang pakai hiragana. Karena ya beda gitu untuk artinya gitu. Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya. Semoga membantu juga kalian yang memang lagi belajar bahasa Jepang. Saya juga sekarang lagi belajar bahasa Jepang, walaupun uh, cuman sedikit-sedikit doang gitu ya uh, dari Google Translate gitu kan, sama aja sih. Kayak pas saya belajar bahasa Inggris gitu, saya cuman uh, pakai bahasa Inggris uh, ke bahasa Indonesia gitu, saya ganti. Uh, misalnya saya uh, cari misalnya book gitu ya Misalnya saya gak tahu book itu apa gitu Tinggal saya cari aja uh, Di Indonesia gitu kan di bahasa Indonesia uh, Book adalah book juga sih Hebat sih Harusnya book itu buku gitu Bukan book Ya yeah, gak tahu juga sih uh, Kok bisa gitu Dari book ke book ya. Kasih bahasa Indonesia gak ada deh yang uh, book gitu Cuma gak tahu juga sih Dan ya jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya gitu Dan thanks for watching Bye bye